Halo teman-teman semua kembali lagi di channel Mukti Mesial Oke di video kali ini Mukti Mesial akan memainkan game Motocross Plus membagikan game ini ke kalian semua cuy Nah jadi game ini berukuran 90 MB ya cuy Jadi recommended banget untuk kalian mainkan di HP RAM 1GB sampai 2 GB, cuy Nah jadi uh, untuk kalian yang suka game Motocross Kalian bisa coba game ini cuy Oke kita ditambah berlama-lama kita langsung aja masuk ke dalam gamenya ya cuy oke okay, kita sudah di dalam game ya cuy di sini kita langsung review aja ke pengaturan dulu cuy ada apa aja sih di pengaturan kita langsung aja review ke pengaturannya cuy oke okay, sini ada akun ya cuy dan ada kontrol juga sound setting nah jadi kalian atur-atur aja nantinya ya cuy dan di sini kita langsung aja review ke motornya cuy oke okay jadi game ini berukuran 90 MB dan kalau kalian sudah ekstrak menjadi 100 MB cuy. dan game ini tuh uh, super HD ataupun game ini sudah support HDG jadi game ini sudah HD banget ya cuy, untuk kalian mainkan nah jadi uh, kalian juga nggak perlu capek-capek lagi mengumpulkan poin dan semacam kayak mendalinya cuy nah jadi di sini sudah lumayan banyak jadi kalian tinggal nikmatin saja cuy di sini coba kita beli motor ini ya, cuy, dengan harga 1.165. Nah, di sini kita pakai aja poin ini, cuy. Oke, di sini kita sudah mendapatkan motornya dan di sini kalian bisa langsung upgrade motornya, cuy, agar lebih kenceng ya, cuy. Jadi, game ini tuh full modifikasi juga, cuy grafiknya HD, modifikasi juga bisa jadi game ini recommended banget untuk kalian mainkan nantinya cuy oh my God. kita langsung beli cuy oke, sini keren banget ya cuy dan sini ada bahannya juga kalian bisa modifikasinya cuy kita nah, upgrade cuy oke, tanpa berlama lama kita langsung review aja ke karakter ataupun jokinya cuy Nice, di sini ada helm-helmnya. Jadi kalian bisa beli-beli helmnya dan kalian bisa warnain ya, Ci. Nantinya suka hati kalian. Dan di sini ada sarung tangannya, Ci. Jadi kalian bisa membeli sarung tangan yang sangat bagus nantinya dan kalian juga bisa mewarnain sarung tangannya, cuy. Dan disini sini ada semacam celananya. Kalian bisa beli ya, Ci dan bisa mewarnain juga. Dan di sini ada semacam kaca helm ya Ci. Jadi kalian bisa mewarnain dan membelinya dengan cara menggunakan uh, poin dan uh, mendalinya cuy dan sini ada jaketnya sepatunya dan sini ada jaket ya cuy dan sepatunya jadi kalian bisa nanti beli-beli saja cuy Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja coba review ke dalam ataupun gameplaynya cuy Nah di sini banyak pilihan dari semacam misinya cuy Jadi kalian ini nggak bakalan bosen memainkan game ini cuy Karena banyak misinya cuy eh, Jadi kalian bisa uh, misi di negara-negara lain juga cuy Di sini kita di negara Jerman ya cuy. Kita langsung aja ke sini cuy Karena gue dulu, dulu, dulu main Dan di sini kalian tunggu saja ya, cuy Sampai loading kelar cuy Untuk kalian yang suka dengan video ini kalian boleh like sampai kalian gumo dan jangan lupa kalian subscribe channel ini dan klik loncengnya cuy agar gue semakin semangat lagi bikin videonya cuy oke kita langsung aja uh, mulai ulang lagi cuy oke untuk passwordnya di game ini gampang sekali ya cuy kalian uh, tonton dulu dan kalian juga bisa mampir ke komentar cuy jadi plus membagikan game nya dan passwordnya ada di komentar cuy jadi kalian harus tonton dulu ya cuy agar pemasangannya nggak salah cuy karena agak ribet juga pemasangannya cuy oke oke mungkin cukup dari video kali ini cukup sampai sini saja cuy dan video ini cukup singkat dan padat cuy jadi kalian uh, gak boros kuota juga ya cuy. saat menonton channel dari Mukti Mbak ini oke gua Mukti Mbak capin thank you yang sudah nonton sampai ketemu di next video ya cuy bye bye Saya lagi di rumah guys jangan lupa like comment es